Hari jauhnya, Pak. iya ini, bagus eh, Pak. eh, Pak. Manggil, eh. oh, buah noda, anjir, warna-warna batang telinga, loh, oh, anjing, capek, aing gimana, mana di rumah? Kotor, mogok. iya, wangi banget, nih, siapa aja, loh, anjir. Ayo man Nombor aman Nombor aman Siapa beja beja Ima badagia gelo Ah biasa Lain iya, Ayo Ajek iya ini dijual deh Reks siapa jualnya sabar sabaraha. Ah tinggalian Walaupun maling Oh iya Bana Buka mari cari tes Uing nih Conten kau gak Eh Iyo Ari Ayo. Ayo. Ayo ruangan naon Iyo garasi Garasi Mobil Jadi Mana yang ngomongin? Nya sebabatulahan karena uh. apa? Lima. yang uh. kayak kemana? Share, share, share. Ini uh. harga jual lima. Jual lima. Ini garasi mobil cukup jual dua. Cuma bisa diharuskan membawa mobil dijual dua puluh empat Tapi sombong amat. Itu lega. Adik-adik itu, naon itu, ruangan naon itu, kan itu. Lega. Uh. Yang iya, dijin lima. Eh, makai. Lega. Maknya ini kan 4 lantai. 4 lantai, Bro. Lantai basement, eh, uh. lantai 2, uh. lantai Lamun capek, tentang. Asyik. Yeah. Jadi, capek numpang Jadi, Dapur. Iya, dapur, dapur Dapur jadi para uh. biasanya ke para asisten rumah tangga malah asaknya di Oh, di basement. Oh, iya tuh basement. Oh. Saya oh, okay. kamar mandi dia lagi. Oh, Mengerikan. Oh, Ada hina ke belah ditunya. Berarti nah, apa sebelah situ? Itu juga. Uh, ke ke mana ieu? Ke lantai hiji. Yuk, ke lantai hiji. Oh, ye garasi deh Garasi. Harley Pola pola tong ki anjir. Iya, yeah, ninja. Yeah. Enak, tapi tadi kecilang. Kan ya yeah, si boy. Si boy. Oh, dia ya. suka lantai hijau. Bro, asu bro. Dia masih di lantai hijau jadi eh uh, lama nerima tamu, kalangnya luhur. luhur. Jadi bisa di Bisa stay di dia. Bisa stay dia nerima tamu. Dia ya, paham. Wow iya ruangan namun mang ruang, iya kamarnya kamar iy Iya, kamar eh. yang jadi laman di Kayak tamu, eh, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, lantai rek, iya teh karek lantai hiji ini iy iy. baru lantai rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, di lantai nah, dua? bisa di iya harga mah bisa di ya dibicangkan. Oke, mari. Kan kamari ieu kamari ngimpi ngalamun teh akan ngalamun menang duit 10, 10 miliar. miliar, matak hati-hati. Hati-hati. <laughs> Mun Dalam... aing boga duit 10 miliar, eksalena kasur di amparan ku duit hungkul. hati Kalau ngalamun teh ngalamun boga duit sakitu ya mungkin rada ngeunjeur. Sopan ieu kameramen ngamadap pisan mah depaker. Wah, wow, ya ruangan naon, Mak Koleksi, koleksi Banyang budak Oh, ya kamar oge? Okay. Kamar Jadi kamar, saya kamar Mandina Kamar, Kayak. ya? Kamar, saya Oke okay. Orang oh, lihat huh? lamun lima He? Lamun limah Kumaan kamar mandi Lamun kamar Mandina harus huh? Berarti buka yang mana Berseka Berseka Oke okay. oh. Bro Asik pisan, Jok Biasa pakai duduk, bisa Ah, oh setiap kamar ayah kamar mandinya. Oke, kamar. Oh iya kamar jamur Yang nyantai lah dia. iya yang tempat yang nyantai ya teh. 오빠, oh. TV uh -oh. gitu. nah, Yang meditasi, oke Yang dikir. Iya lantai dua bro. Iya lantai dua bro. Jadi menjemur baju uh. atau so, non. <si> Huh. tempat jemur baju geng ya para lagi nih ya tempat nah oh tempat oh oh yat tempat cuci nah bro disini mana bosan Eh, saran di kamar bisa saran di bilik bapak higian bapak ucing gak ada Iya itu turun ke di dalamnya ada. kan itu kan kalian saya duanya. Kan. Ah. Aduh. Tapi lewatnya cuma lewat naik lift. Wow. Sepertinya naik lift. Enggak sih. Aduh. Jadi nggak ada naik lift. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Kalian lakukan? Ya oke lah. Rame. Wih. Bisa jalan ini ya? Wah, capek ah, ya? capek. Oh berarti itu disekat jadi dua ruangan. Jadi sekat tapi kan bisa ditukar. Kita karena ah. kalian ah. berdua. Ya, iya. So cape naik tapi, tapi, tapi aing jadi rasa Aing pokoknya duit sepuluh miliar. Ya. Ayo mau mau langsung ruangan Iya langsung ke ruangan Wih budak kesenian mah langsung ke Set Iya kan tembus kanut tadi berarti Iya, kan sebenarnya tadi gue ngobrol bro bro tinggal ibu bro ya, itu, kamu, kan itu suka luar pantau pintu utama lah jadi pintu utama sebenarnya kamu mm -hmm. kamu naik naik aja itu masuk ke perbatasan perbatasan Bandung Kabupaten Bandung ha, Barat aja sama kalau kota Bandung kota tapi Bandung. masih masuk wilayah kota Bandung iya teh masih wilayah kota Bandung cuman daerahnya daerah atas daerah atas jadi masih sejuk jadi kalau oh, nah, mau lihat nggak ada terlalu banyak di sini Mbak Ini seadem Wah, gini Gini, geng Ini ruangan Oh, tangga handap hanap teh berarti Ini ruangan Tepat Santai, okay. oke Santai Di kamar Di kamar luang ke kamar Iya, kamar nahan, kamar. Ya, kamar, kamar Kamar di lantai oh. dua Saya akan dia Oh, apa berarti ya tadi ruangan anu dikonci, tayo bisa bisa santui di dia bro, ya mang ya bisa santui di dia loh, ya tadi kan itu jadi keren, keren lah men. Nah ini, kamar 1 ya, dua. Lantai dua. dua. Candi ya, mana nih? Oh kasur. Oh <tutuk> Kasurnya nah, karena terali dipakai karena uh. sama peng apa sama pengolinnya enggak pernah dipakai ruangannya. Uh. Jadi daripada belukan, ini dicabut. Dicabut. Lah ini bikin ke laut. Dicabut nah, aja dibikin ke laut. Ayah jongkal lantai. Lantai sura nah. ya. Cuma jong naik aja. ya ini lagu lagu masih berani. Pokona joh. Mimpian ya, pisan. Si teh hal lagi di hati lantai hiji nyampe ke lantai itu lu imar merebos tangga bos. Wow, ya iya party night geng namang. Ya jadi pas mau kita masuk udah masuk ke dapur. Gimana mengakses? Mau buka tulang? Ngaliwat? Keh lah keh lah. Iya kenal no, nih kenal no, nih. No. Loro loro imar. Lalu tadi kapal oh. Moyang mana? Iya. Jemuran baju. Coba cek kalau jenderaan baju tadi uh, uh. coba, coba cek. cek oh iya bener benar okay. ya itu tembus dari tadi jadi dari tadi kan lagi sebelah itu masukkan ruta langsung masukkan ke... saat saya nyantai orang cek cek kurang penasaran cek, -cek. cek imahnya penain teh bermimpi ya habisin man. Molling, rekawin Iya tuh Terus balik imah Nya, reka tuh udah acan Bisa balik imah, biksa balik imah gitu Sini nanti Butuh ima, langsung we Atau babat uran Butuh ima langsung we DM ke instagram urang Heah Instagram urang Eh di Giwang Himawan Ari instagramnya seru wak, Giwang Himawan kan? Uwa Bisih jadi Giwang Petong S.H. Oke Wuh Nice wow, Nice Ah, di kamar. Wah, kamar kamar dis kosong. Cuman eh ah. masih digulung kan. Kunung Jadi itu memang siap-siap nak -siap pindah. Nak siap-siap pindah. Perusahaan nih. Besar tuh, Jadi orang-orang nah. teh orang-orang pemajikan bisa enjoy di wsg masalah. Nah, mana? Oke kita oh, sih bosen. Masuk kaledek atau ajik? Di kamar. Di kamar. Jadi, bisa jadi kamar utama. Bisa di. jadi. Jadi ges bisa jon johnnya ges <tay> ges ala ala hotel bro. Ya view. Pasti buka view ke di itu kalau. Ya Tuh pemandangan kadi itu bisa <tay> jalan. Jadi di di nya teh sekolah nih. Di mana? Eh tak seberang. Jadi itu ya, sekolah sekolah, sekolah internasional. Uh, Menteri salah. Yopin. Hmm. Jadi, uh, sekolah internasional untuk selama itu, Berarti jadi, deket ke sekolah gini Sekolah deket ini kan ya. jadi memang kada um, bo, kampus, men ke kampus jadi dia kan keempat tinggal, uh, ke handap nah, tinggal kan ke bawah, kalo tadi, heeh, heeh, heeh, hand emang motor mana, paling aman motor mana, motor mana, motor mana, motor mana, motor mana, motor mana, motor Nah, oh. ya kamar utama. Kamar utama. Kamar utama. Uh, kurang lebih luas kamar itu, kita lima meter kat ayah ke tujuh meter. Lima meter ke tujuh. Lima kat tujuh mungkin. Iya, kamar utama. Kamar oh. utama, jadi. Iya tempat baju. Baju. Ya, jadi. Uh, ini ruang uh, kamar mandi. Oh, di ya, kamar mandi. Oh, ya. Jadi bisa ngerekngem di dia bebas, mana mereka luput cemberkan? Kamarnya ruang utama ya Bro. Ya, oh, ya Nyaa bisa. Bisa ngojai dia tuhnya. Bisa ngojai. Iya. Uff ini bisa ngojai hmm. mematikan John. Lanjut lanjut lanjut lanjut. Ya kamar ruang utama. Nah kek, uh. kamar ruang utama. Kek kita lihat kak lantai berikutnya. Lantai berikutnya. Lantai berikutnya di ruangan atas. iya lantai tilu oh, kalau okay. okay. tapi... lantai, lantai opat. oke. naik lift tapi karena lantai tilu kalau lantai opat. nah, aku udah lewat tukang. berarti kamar utama ayah di lantai tilunya. lantai tilu. uh. rasanya di lantai. tadi kan uh. ayah. ah. Uh. lantai opat. uh, karena lamun lantai opat. ah. lamun naik ke tukang jalan. tadi. kan okay. tempat jemuran. iya nah, uh. lantai opat lih. lantai opat, ma lantai opat sebenarnya tempat pertemuan. tempat pertemuan. jadi tempat pertemuan bisa pakai runian yang rutinitas di diemah ah. e, sama yang punyanya. Ah. ini suka dipakai pengajian ya, dipakai pengajian. pengajian, pengajian, kajian segala macam di sini di rumah. berarti majelis taklim orang bisa dibawa ke sini. bisa. Dia. Oh, ya bisa. Ah. jadi itu tempat ngaji, tempat ah. pertemuan, tempat di diem hari Nah <tis> <tis> itu sering ngundang uh, jamaah-jamaah uh, para ibu-ibu pengajian ah. yang ada di sekeliling sini, di area kampung sini Oh, suka diundang ke, Sudah sini. ke sini? jadi diundang ke Untuk ngaji? Uh, uh, uh, untuk ngaji, jadi uh, mereka itu yang di sini, ini kan di sini kampung semua ya? Ah, ah, ah, ah. Apa namanya ada area position ada kampung ah, ah. Meskipun rumahnya konsepnya gede gitu ya, gede cuman uh, dia tuh nggak apa ya kalau tetap welcome tetep welcome buat siapapun untuk uh, kajian di sini buat ngaji di Bang, sini mah sebenarnya ieu teh imah nu emang mah nu sah nu no batur aing mah ngajualkeun jadah <laughs> cuman teu emang lain maneh bisi neunggeulikan kan kamari cenah maneh boga duit 10 miliar Cek aing teh kan aing kamari ngomong aing rek yeah. ngajual imah di dago yeah. Abis yang mana mau ga duit, sok iya beli imah yeah. Gitu, yeah. maksud yeah. di Aing yeah. teh. Uh, orang Aing kan nyebut tadi balaga, <laughs> balaga Jadi, ee, okay. uh, uh, jadi kemari orang katitipan Ke uh. uh, rumah yang di Dago katanya mau dijual yeah. Ya udah, yeah. uh, sok seorang tuh Masih dapur lagi mah? Dapur, jadi Namun jamaah, namun Atau misalkan, bangat Tuhan, nurek di ngurung di dia, e, dia. Dapur. dapur Jadi setiap, setiap ruangan, Ling itu yeah. ayah dapur ayah kamar setiap, setiap ruangan setiap, ruangan, setiap, lantai, main, setiap, lantai. Main, setiap main. lantai setiap lantai setiap lantai itu ada kamar ada ruangan ini, keluar, nah ini kantor ling jadi uh, kan nah ini kalau misalkan Ini <sulis> kantor jadi kantor ruangan tempat bisa ini kan <sulis> ini nyimpen berkas di sini dia mana -mana sejarah tuh Ya, betul. Sejarah keluarga. Ya, ya, iya. Bisa pakai basket. Iya. Nah, nah, nah, jadi bisa bisa tempat nge-gym, saya tempat nongkrong. dan, nah, tempat dan nah, ini bisa nge nah, ekspor musik Sabar racing. kalau kan kamarnya mau boga duit seberapa? 10 miliar. Engalamun Sepuluh miliar. mau jangan lah miliar tadi nah ya dipasang, itu dipasang harganya kemarin itu kemarin-kemarin ya uh, dua bulan ke tukang itu 15 miliar 15 miliar? 15 miliar. berarti uh, lah mau naing boga 10 miliar teh kurang ke kurang, kurang 5 miliar kurang kurang tapi emang, misalkan mau naing boga uh, 10 uh, miliar uh, iya karena memang harganya nangis turun eee uh, harganya nangis turun uh, nah diturunkin lahnya oh diturunkin, diturunkin. sabar rata kira-kira ame apa? matilahnya mati-matinya mati mati. harga matinya 11 Sebelas m, sebelas m. Al oh, gampang aja tira YouTube, bisa seloba penghasilan. Sabarah sepuluh miliar, eh salah miliar kurang nggak? Miliaran, miliaran jecek. Maaf, kita YouTube, Tira YouTube. Oke. Bang, yang itu nawan uh, Itu, itu tuh apartemen. Apartemen, anu di, anu tapas tadi ente mogok, mogok uh -huh. motor. Tadi uh -huh. itu, itu tuh apartemen. Itu tuh apartemen. Uh -huh. uh -huh. Aing nanya luas tanah sama rahma mah? luas tanah tuh total keseluruhannya seribu delapan puluh meter persegi seribu delapan puluh persegi total keseluruhan total keseluruhan luas bangunan itu seribu meter persegi seribu meter persegi karena opat lantai empat lantai lantai uh. uh, jadi lantai satu, lantai dua, lantai tulu. dan iya air meliham iya bisa mengundang empat rw mah empat rw karena luas bisa tuh di lantai empat Nah, bisa bisa pakai nya orang urang kan bar baru bisa diupload aja kan skateboard mana bisa nyen konten jeung aing gitu ya jadi sebenarnya mak lantai hiji, lantai 2 lantai 3 lantai 1 lantai 2 lantai L lantai 2 lantai 3 lantai itu bisa sabar keluarga sebenernya di teh di e -e, jadi misalkan mauling si emak misalkan di lembur dibawa di lantai 2 lantai 2 dia teh saimaeun di lantai 2 teh jadi misalkan mauling punya adik E, bisa keluarga bisa disimpan lantai dua, maling bisa ke lantai empat, jadi bisa, bisa beberapa keluarga sebenarnya karena memang kegedean rumah karena kenapa rumah ini dijual karena e, yang punyanya itu merasa kegedean rumah itu, karena kan keluarganya e, ya cuman cuman beberapa, e, cuman beberapa penghuni gitu, jadi ma, e, mama e, sama yang punyanya Me itu merasa kegedean jadi ya dijual. Hei, jadi jual. Jadi hmm. ready jual. lebih memilih rumah yang lebih Saklovak sederhana. Sakinah tadi 11 miliar. 10 miliar 9 eh aing rek eh teteh kuku heeh. Heeh. Mang. Ngajual eta weh nu di lembur, ngajual mau. Ah munggu, mau eta kan puput-puputan, orek orek aja taruh ke negara barang. Sabener udah ada yang nawar, udah ada yang nawar-nawar kemarin, udah ada nge WA sebagian. Cuman masih belum fix lah di handa belum masih belum pikir harga masih belum ngeklik belum belum ngeklik di harganya masih nego-nego jadi okay. lama misalkan maling rek ngeli ayo bebatuan kerabat kan maling mah bebatuan juga pejabat tungkul lo nah jadi tawarkan ku maling nya buru karena konsepnya imana strategis pisan ling jadi kluhur maling pun apa itu pun celut jadi kalau urusan detik, tempat, tempat rumah makan pun sudah jadi langsung ke Lembang. Nah, kan Lembang tempat wisata hukum, tempat, tempat wisata. Jadi konsep kan, karena strategis bisa tempat nakal luhur kak, Lembang. Dan lewat mau ke Lembang, lewat setiap budimah, macet. Nah alternatif ke Lembang itu jalan lewat jalan siniling Tidak tuh kadir. Terus mau ke Dago, ke daerah kalau misalkan mau e, belanja, mau nung, kan Dago tempat itu nya tempat nalongrong. Iya nggak nahan jadi sangat-sangat strategis tempat itu. Oh, tapi Video nya di-share oke, oh, okay. iya. sa nu minat bisa Tenanglah, ada buat moling. Oh, gitu. Iya uh, dong. namun lamun Haha. Siap. nah jadi eh uh, coba-cobaan keluarnya itu masih kene sebenarnya masih kene lahan kosong Hah? itu gerbang itu jalan ke mana itu gerbang itu keluar luar itu jadi eta tak kahnya tanah batu sih kah itu nama oh. eta itu jalan ling ini tuh jalan kah itu jalan jadi sebenarnya ala strategi nanti eta ngehook untuk apa, -apa mas jadi iya jalan tadinya tuh jalan jadi eta kan perumahan oke oh, perumahan. perumahan itu eta imah kan eta oh. tak jadi itu jalan pas mentok buntu jalan buntu, kah dia ini tuh ruangan apa jalan jalan keluar jadi bisa ada ya, dua panto bisa jalan ke depo bisa jalan ke ditu. berarti garasi bukan dua tuh mas bisa eh, bisa itu. Uh -oh. itu maksudnya kalau masuk dari bawah garasi bisa ke situ kalau masuk dari situ bisa ke situ makanya itu dibikin nyai namaku kanang ayam dia ma, masih kanang balad ma ma ayam dan lobanya ternyata dia bisa lengkap, bos dihadap main seberapa mobil Dia bisa main ngajarin 10, 10 mobil asuh. Uh, mobil ya. mobil-mobil laleteknya ini, ah, asus minibus, asuk. Asuk minibus. Uh, uh, Nah, terus eh pos satpam Jadi Ini sebenarnya nama ya tempat paling safety Kenapa paling safety? Yang pertama uh, kalau dari segi Kamanan. keamanan hmm. dihanap kan air ruangan eh, satpam, ah, satpam. Terus di depan itu itu kebetulan gerbang-gerbang utama perumahan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu itu atau. jadi double double ka, double safety, double, double keamanan. Jadi kalau misalkan anak anak naon nanon, ada apa-apa, dia -apa, tinggal nggak rawok Jadi double keamanan, jadi hmm. ayat 2 dua, dua satpam kali itu mah satpam komplek ada yang kantor polisi bisi penayan-penayan nyakun orang kementerian pas, pasti hayang-hayang apal safety hmm. gitu ya ke kantor kepolisian deket? Eh? deket, ke handap ke Dago nah, terus te, kalau misalkan maling capek-capek -cape, mau nyokot duit ah. Dihanap, Ayate, oh, yate, yate, yate. Kan. di handap bisa ayat ateng nah, ayat ateng, fasilitas ateng di tempat security kan ayat ateng jadi fasilitasnya memang lengkap gitu. oh. Bisa lengkap pisan? Ma, ngomong-ngomong kan aing tadi karek datang capek aing, Yang lempang sih nah. belakang Aung, ngopi, ayin ngopi Oh dihanap berarti? Nah, nah. Dianap ya? Ngopi mah dihanap ya? Dianap hmm. Ini dia maa Aung saya ngopi na. Oh, benar nah. Ini langsung pantai ka... hiji lewat diri Oh, rumahnya ini kan kainya Wih Nah, ini ruangan. Mau saya ruangan. I Kamar, kamar si Bibi, kamar penjaga uh, di jarap. Itu. itu kamar, kamar ibu dah, ibu dah. Itu kamar. ini kamar oke, okay. kamar ngesok nungguan satpam uh, di nginep uh, nanti. Kamarnya? Kamarnya di sini. Pas di tangga. Oh, kamar lagi di bantuannya. sama yang ngopi, tak nah, mana yang menerima penghargaan? Nah, asup kan, ya yeah, ya teh apalagi, ya yeah, mana sabuk, sabuk tinju, tapi namanya mas sabuk emas ya teh, jadi mana juara, juara adan, pakai nukil, nah itu apalagi latihan, mau, wow, mau ada alon alon, wow, alon, hehehe lagi ada lagi latihan, suka wow. ya. pakai latihan Tak gitu, Ling. mah orang ngopi hala sang DOP men, ngopi hala Ngopi Men Jadi, kita lalu mencukupi, gimana? Men dijual harganya 11 juta Eh, ah, 11 juta 11 miliar 11 juta, 11. 10, 10. 10 juta, juta. Hmm. Itu 100 juta hmm. Jadi, yes. lamun mauling, Adsense mauling, YouTube mauling, sebulan 500 ratus juta, ukur 2 bulan, berarti ratus dua bulan, dua ya. bulan, dua puluh nah. bulan, dua bulan, dua puluh lima bulan, dua puluh lima bulan, dua puluh lima bulan, dua puluh lima bulan, dua puluh Masa Molling itu? Orang ke Binta, Pep, Jankolot, Heilung, Adi, terus mantan Mantan? Mantan si Molling, rakyat reka dia Ulahnya? ini gitu Pep tuh gue sama gue Baik, ga tau, udah kesukaan-sukaan gue Jadi uh, gitu, Ling, jadi lamun misalkan Molling punya kerabat, rekan, sahabat, babaturan, kaben, nu no, butuh yang tempat, Limba. tempat uni, tempat tinggal, ya di dia cocok pisang, cocok pisang ya. akses jalan, strategisnya, Amanan. tempat sekolah, strategis keamanan, terus teh lingkungan, nu no, paling utama rumah itu cair, rumah, rumah itu cair di gunung, karena ini kan daerah-daerah luhur nah, ini kan di Lembang, Lembang lebih luhur katanya. Nah cair itu lebih, lebih masih kena bersih, jadi karena air pegunungan. Kalau misalkan kita bikin sumurnya, kalau kita bikin sumur itu sumur uh, apa bor ini masih bagus air itu masih masih jernih lah, karena kan piluhur langsung nah, sumber, nah, sumber mata, sumber mata air. air sumber mata air sudah kekal. Nah gitu, <laughs> jadi cocok lah mereka tinggal ingabrak malam misalnya mereka mana-mana Dago turun kehanap gasibu naik alur katol. Katol berarti deket? dekat, ketua pasti, ketua Namun, misalkan Hayang uh -huh. Rada, unik kali udara, anak Jakarta kantong, uh -huh. udara, anak Hayang sejuk. Uh -huh. lewat Lembang lewat memang. Uh -huh. Terus, teh ke Kolonel Mas Turi. Uh -huh. masuk ke KBB KBB langsung ke tol Padalarang Strategis bisa akses ke mana-mana, dekat ke sekolah, ke sekolah mana, mana, lah gitu sekolah deket. Reka mana, -reka. Misalkan ka ka kampus ke sekolah mana, ke mana, rek sekolah ke ke ke Pak di Dagoh kampus. UPI ITB. Upi Itb kan dihanap. Lebih ke terjangkau. Oh, nah, Upi uh. kaluhur. Ini mas strategis lah. Jadi kita ke kampung ting, entuk Karena ini kan perbatasan uh. antara Kabupaten Bandung Barat uh. sama Kota Bandung. Iya teh nawa ngaran lemburnya ataupun kampung? Iya teh masuk ke sebenarnya ke Dagohene. Ke nah hmm. itu yang lokasinya nah, ayah di komplek Citra, Citra Green Dago komplek Citra Green Drug. ya perumahan yes. ya perumahan yes. uh, ya real estate lah oh. kebilangnya kitunya boleh lah ini kita podcast podcastnya nah, ya, ya sih boleh mana yang bising lagi podcast kan bising bosen mah di kebun gitu oh, gitunya di kebun cuman etalusnya dia kayak bisa maling maling gitu kangnya, lamun misalkan ayah ayah suasana lembur gitu suasana di perkampungan kan bisa ke belakang ada pohon-pohonan gitu kayak loba katangkalan roba katangkalan roba naon bisa disedian, bikin suasana di lembur tapi misalkan lamun yang suasana nah lebih ke American style bisa menggunakan tiap ruangan tiap ruangan tak nah, gitu ling uh, jadi Uh, bantuan lah oke okay, siapa ya. pokoknya orang insyaallah menggunakan relasi ataupun yang kayak dinamedia, orang Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube mudah-mudahan ya ya mah memang recommended bang murah bisa yang ya yang sebelas ya sebenarnya murah jadi lamun mana di ninggalin kastil ka perumahan iya iya mau lain harganya sakit tuh iya ini imah Sultan iya ya. Sultan Ciputra lah salah sejina iya ayo calon Sultan tahu Sultan Amin Nah ya, memang harga sakit rumah memang rada terjangkau. Lamun ninggali sekeliling rumahnya itu mas puluhan. Jakarta, Jakarta malah ya. Iya, lamun dibanding banding-banding jadi masih Andre lainnya. iya sarwa hampir sarwa legana. Sampai sarwa legana. Kurang lampu. Tak cukup lamun lagi Masulai sabar aja coba. Lamun lagi Sule itu hampir ngabisin miliar. lamun dijual-jual berarti karena Ya kan? Iya, hampir sarwa. Iya kan? gede, gede, gede iya kan ini opat lantai. Nah, dibanding yang jeung diimah itu. Heeh. Nah, ya masih kénéh masih kénéh harga terjangkau. Tapi kieu Mang, ainte hampura, sono, uh. ke aing téh hampura lain téh sono dicicing di dieu dah anjing. Oke, aing kage bakal jadi sultan. Siap. Motor aing kan mau gopi handal. Heeh. Kira aing. Piceun motor éta di pijen, kurang dah anjing mau mentik. Kurang injek motor Mang Biru balik. Eta ngalain mah kawakan jeung ulah dia atuh Mang di dipakai, dipakai dulu dipanasan untuk <tik> Baca. <tik> orang, ya, orang. Ya, hejo. Hejo. orang Cuman ditewak polisi. Snaportna babarabakan. lah. Siap. Eh. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap, Bos. Oke. Okay mudah-mudahan ya tapi nah iya recommended Risan 11 miliar aja di